Oke okay guys, kembali lagi di sini bersama Bang Epen Slot ya guys ya. Di sini saya bermain di Gate of Olympus ya guys ya. Dengan bermodalkan 50.000 di sini gua mencari pola-pola buat kalian ya guys ya. Jadi tetap stay di sini dan terus tonton channel Bang Epen Slot ya guys ya. Oke okay guys, kita langsung saja. Kita kocok-kocok pola-pola dari cat of Olympus. Oke okay guys, kita lihat saja bagaimana putaran cat of Olympus. Oh iya guys, gue lupa. Gue nyocolnya di rupiah 138 ya guys ya. Karena di rupiah 138 gue tiap hari dikasih uang jajan ya kan Tiap hari gua dikasih uang jajan oleh rupiah 138 guys Jadi kenapa makanya gue sarankan buat kalian untuk selalu nyocol di rupiah 138 Oke guys kita kembali ke game langsung saja ya guys ya Buat kalian jangan lupa udut sama kopinya guys ya Saya mau minum du kopi dulu guys Hmm. Astagfirullah sampai batuk gua Karena semangat saya Jadi keki Cuk Ayo lah us. us Bentar guys ya Buat kalian semua Ikutin pola-pola dari gua guys ya Ini hmm, mah kotanya pecah Ini <coughs> Double change -nya gua off kan ya guys ya Double change yang gue afkan anjing, jadi batuk gue cok. Habis kesendap ya. Bentar guys, bentar guys. Ah, uh, kita lihat-lihat. Ini gue juga sebenarnya udah panik nih, cok. Udah tinggal 35 ribu ya kan. Jadi ya, kita lihat saja. Pola-pola dari Bang Epen ya, guys ya. Bang Epen ini bos buat kalian semua jangan lupa untuk bantu dan support gua dengan klik tombol like share komen dan subscribe ya guys ya karena itu untuk membuat saya lebih semangat lagi untuk mencari konten-konten setiap hari buat kalian ya guys ya jadi dimana lagi nah ini kuning kuning kuning positif turun oke okay? nggak mau ditambah skaternya gige oke guys jangan lupa udut guys ya, gua bakal rokok dulu lah guys sambil nyocol sambil apa ya, sambil nyari pola pola buat kalian nih guys, anjing tapi kok belum dikasih kasih, udah mau habis nih us, kasih lah us, jangan kau pelit pelit us Come on us, come on us, come on us Come on us, come on us Come on, come on Come on, come on Bentar guys, tarik nafas dulu guys ya Ini masa hari ya rungkat co Masa ya ini kacau ya Tenang, sabar, sabar to the sabar Karena cat of Olympus selalu Ngasih yang terkejut-kejut guys ya di mana yaitu di rupiah 138 ya guys ahstakah kena ya hmm cawannya please cawan hmm cawannya kurang satu babi hmm skater kurang satu pula <tuh> aduh yuk ayolah us udah nyampe nah yola kasihan terbaik Laus <tuh> Belum dikasih ya guys ya Oleh si Usman ya guys ya hmm. Aduh tinggal 10.000 Dan apakah kita Rungkat guys Aduh Usman Usman Udah tinggal 5.000 cok Model gua cok Bangke lah Usman Cok Jangan, cok Usman Usman <tuh> kasih lah us tolong lah, us udah ini udah mep. udah, udah. Ya, us langsung dikasih free spin guys ya modal tinggal 3360 langsung dikasih free spin oleh si Usman jadi kita uh ini udah dikasih free spin oleh si Usman guys ya jadi kita tonton apakah dikasih isinya oke hijau pecah cawannya nobel piece cawan Cawannya kurang dua. Oke, okay. hijau biru diamond Pacific, fix. fix. Oke, okay. petir Usman. Oh, di emah mm, kotanya juga pecat. Dede du, guys ya. Langsung dikasih sensasional oleh Get of Olympus. Oke, okay. biru diamond pecah. Hijaunya ada, oh sama cincinnya, kasih oke, okay. oke, okay, oke, okay, oke, okay. oke, okay, oke, okay, oke, Usman Terbaik si Usman, guys, ya, di detik-detik terakhir saldo gua nih, guys. Kalian bisa lihat sendiri, ya kan? Saldo gua tinggal 3000 dan gua di bet seribu, ya, guys. Ya, dikasih yang terkejut oleh rupiah 138 guys. Makanya, gua selalu sarankan buat kalian untuk... Di rupiah 138 ya guys ya Oke cincin turun Bangkek kurang satu cincinnya Gak apa-apa masih ada 5 spin lagi Ayo ayo hijaunya turun Oke ijo sama ungu petir us. Oke Gak apa-apa kali tiga gak apa-apa Yang penting perkaliannya udah 37 ya guys ya Perkaliannya udah 37 cok Ayo Us kasih yang terbaik Us oh dikasih tambahan tuh dikasih tambahan oleh si Usman pecahnya pun juga baik, paterus, Oke Us, Petir. Oh, okay, us. Hmm. terbaik si Usman guys dikasih sensasional gua co. Oleh si Usman lah Kayaknya guys ya Kayaknya dia ya, Kayaknya ya gua mau udah ribu ya kan gua mau udah ribu Dan gua udah dikasih kemenangan segini Kayaknya setelah free spin ini gua mau udahan aja ya guys ya petir hmm, Mati cawannya pececo Oh fix Ini gua udahan guys Fix gue udah udahan ini Setelah selesai dari free spin Gue udahan guys ya Jadi Buat kalian semua Jangan lupa nyocol di rupiah Satu Guys karena Rupiah 138 tidak pernah ingkar janji ya guys, ya. Jadi, wah. Uh, setelah ini gua langsung mau pergi, guys. Gua mau cabut langsung gua mandi, gua pergi, gua ngajak teman gua keluar lah. Udah. Udah, gua gitu aja dah. Ayo kurang satu us, terakhir us. Masih kurang dua nih ya. Ayo kuning. Oke okay, kuning. Ijonya yuk paksa. Ijonya paksa. Oke, okay, petir Usman. Oke. Okay kali-kaliannya udah 50 lebih cok kali-kaliannya udah 51 terakhir Usman hijaunya konek kuning-kuning aduh thank you guys